Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Kameri kaput. tak? Ha nak kutak!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 Action. Yeah. Uh, hasna, puyi oh, nyo know hasna oh, Yang warna yeah? Oh seleksi Yang Oh ini you know uh, yeah, Ayo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bakar, lepas nak makan lagi. Jom, ini kau yang buat. Macam mana? Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Saya akan terhadapkan perubatan dalam kereta. Ya, boleh, boleh. Aku tak ada, aku nak. Sekarang, kau nak. Sekarang, kau nak. Kalau masak, kalau masak kan dengan rambut. Oh, dengan rambut. Tak macam langsung. Radis, Radis. Kau rontikan kereta. Kau dah. hey friend, apa kata-kata yang tepat buat cewek matry? Gampang. Buat apa perawatan mahal-mahal? Tapi kenikmatan buat semua orang.